Selamat, Selamat hari minggu semuanya Halo adik-adik dan juga keluarga di rumah Gimana kabarnya semua? Kakak-kakak berharap adik-adik dan juga semua keluarga di rumah Tetap sehat dan bersemangat untuk memuji nama Tuhan Adik-adik bisa nebak gak nih? Ada kakak -kak siapa aja ya yang akan melayani kita hari ini? Kalau nggak bisa, kak Yon kasih tahu ya Ada Katomi Tommy di gitaris Kak Betran di kak Jonis Kak Olen dan juga kak Yon, menjadi liturgos Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu pujian pertama, sama gerakan badan sedikit nih, biar nggak ngantuk lagi. Mari kita angkat pujian yang berjudul We Are in the Train of Love. We are in the train. Caka caka caka caka ciki Wah masih kurang semangat nih kak Kita kayaknya perlu angkat satu pujian lagi nih kak Kalau gitu mari kita angkat pujian di kepak-kepakan sayapnya Jangan lupa untuk ikutin gerakan kakak ya Adik-adik, sekarang saatnya kita saat teduh tetap berdiri ya. Siapkan hati dan pikiran ya. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala saat teduh dimulai. Salat teduh selesai. Adik-adik, kita kan sudah selesai bersaat teduh. Tetap dalam posisi berdiri yang baik ya. Adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita harus selalu mengasihi orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan ya. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa. Sehingga kita juga harus menunjukkan terang itu dengan menolong orang lain. Karena Tuhan selalu menolong kita di saat kita dalam kesusahan. Mari kita angkat pujian dari Kidung Ceria 233, Yesus Menginginkan Daku. Kita mau berdoa pembukaan ya Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan Jika pada pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kami Dan mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing Ya Tuhan Yesus berkati ibadah ini Tuhan Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Dengan tidak kurang suatu apapun Kau juga memberkati kakak-kakak lain. Ia akan memberikan firman sehingga kami dapat mengerti dengan baik. Menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekarang boleh kembali duduk ya. Adik-adik kita mau siapkan Alkitab kita ya. Kita mau membaca Masmur Pujian nih. Masmur Pujian pada hari ini diambil dari Masmur 103. Ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-14. Udah ketemu belum adik-adik? Kalau susah nyarinya, boleh loh minta tolong cariin sama yang mendampingi adik-adik selama ibadah di rumah. Udah ketemu kan? Masmur 103 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-14 yang begini bunyinya. Masmur pada pagi hari ini terambil dari Masmur 103 ayat 8 sampai dengan 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia,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 Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia, sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Demikian masmur pujian kita. Nah adik-adik, dari masmur yang kita baca tadi, kita dapat menyimpulkan kalau Tuhan Yesus itu maha penyayang dan maha pengasih. Walaupun kita kecil dan lemah seperti debu, dan juga memiliki banyak dosa, Tuhan tetap sayang sama kita. Jadi kita juga harus sayang sama semua orang adik-adik. Untuk merespon Mas Mur yang tadi kita baca, kita akan mengangkat pujian dari Kidung Ceria 90, Yesus sayang padaku. Firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita dengar firman Tuhan yuk. Halo Adik-adik, selamat pagi semuanya. Wah, karena kangen banget sama Adik-adik kelas 1, 2, dan 3. Sama bulan-bulan lalu karena itu ngajak cuma kelas TK sama kelas tanggung aja. Akhirnya sekarang karena bisa ketemu sama Adik-adik kelas 1, 2, dan 3. Nah sebelum kita mau dengan firman Tuhan ya adik-adik yang pastinya menarik banget Kita mau baca Alkitab ya Kita buka dulu Alkitabnya dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang ketujuh sampai dengan 11 Udah? Kalau udah kita siapin dulu Alkitabnya Kita lipat tangannya kita mau bersatu dalam doa ya Adik-adik mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Engkau selalu ya Tuhan membangunkan kami. Engkau juga masih setia memberikan kami nafas kehidupan dan juga menyertai kami untuk setiap aktivitas kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin beribadah. Engkau berkati karena yang akan memberitakan firman, Engkau juga berkati adik-adik yang akan mendengarkan Firman-nya Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Nah kita mau baca Alkitab kita adik-adik dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang ketujuh sampai dengan sebelas. Sudah ketemu? 1 Yohanes itu di mana sih kak? Ada di perjanjian baru adik-adik. Udah deket-deket ujung sini pokoknya. Udah coba minta bantuan sama mama, papa atau siapapun yang dampingin adik-adik. Sudah ketemu ya? satu Yohanes 2 ayatnya yang ketujuh sampai sebelas. eh tapi kita mau bacanya sampai tujuh belas adik-adik.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 daging dan keinginan mata serta kelangkuhan hidup bukanlah berasal dari bapa melainkan dari dunia dan dunia ini sedang lenyap akan keinginannya tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya demikian pembacaan Alkitab Terima kasih adik Natan yang sudah membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah adik-adik ada yang tahu nggak kata-kata ini? Atau adik-adik pernah bilang kata-kata ini entah ke temannya atau mungkin ke adik atau kakaknya? Ayo siapa yang pernah ngomong kayak gini? Ngaku, karena juga pernah kok dulu kayak gitu. Nah adik-adik, apa ya bacanya? s o m b ONG bacanya sombong. Iya benar Adik-adik. Nah, Karina mau ceritain yang tadi udah kita baca di Alkitab tentang orang-orang sombong yang ada di Alkitab yang tadi udah kita baca Adik-adik. Jadi, Bapak Yohanes itu nulis surat Adik-adik ke jemaat Kristen yang ada di luar Yerusalem. Di luar Yerusalem itu di mana Kak? Lebih tepatnya di dekat Asia kecil tepatnya di Asia kecil adik-adik itu di sekitaran India atau mungkin di Turki adik-adik nah terus bedanya gini adik-adik, kalau dulu nulis suratnya itu kan untuk orang-orang supaya percaya sama Tuhan, sama Allah kalau sekarang nulis suratnya itu untuk mengingetin mereka adik-adik karena mereka itu Udah tahu tentang Tuhan, mereka udah tahu tentang Tuhan Yesus Mereka udah tahu tentang Allah Mereka udah tahu tentang firman Tuhan juga Terus ngapain kan nulis surat lagi? Nulis suratnya itu mau kasih nasehat adik-adik ama mereka kenapa sih kak? Jadi adik-adik, karena mereka itu kan jemaatnya Udah jemaat yang udah modern lah ya Udah kayak kita, udah percaya sama Tuhan Yesus Udah percaya sama Allah Nah itu adik-adik bikin mereka sombong Sombong apa? Sombong rohani. Sombong rohani itu apa sih kak? Sombong rohani itu adik-adik kayak gini. Misalnya nih, Karina tahu tentang firman Tuhan. Terus karena tuh jadi merasa tahu semuanya. Pokoknya yang paling suci itu Karina aja. Yang lain tuh berdosa semuanya. Kayak gitu. Terus maunya tuh cuma... Ingetin orang lain aja cuma ngeredahin orang lain. Ih kamu tuh nggak tahu, firman Tuhan tuh nggak kayak gitu. Aku yang paling tahu. Kayak gitu adik-adik. Itu namanya sombong Kalau sombong yang sekarang kita kenal kan. Paling misalnya. Kalau misalnya bisa jawab soal matematika ya. Terus dia nggak mau bantuin temennya. Terus ngerasa. Masa gini aja nggak bisa ini mah gampang. Kayak gitu. Nah, kalau dulu ini namanya sembuhkan ya, adik-adik kayak gitu karena dia merasa, "ih, firman Tuhan tuh, aku tuh udah paling tahu, aku tuh udah paling ngerti semuanya lah. Kamu tuh jangan-jangan sok tahu aku doang yang tahu kayak gitu." Adik-adik merasa dia itu paling suci. Nah, terus adik-adik, kalau misalnya nih, dipikir-pikir, itu baik gak ya? Contoh sombong itu baik gak sih, sikap sombong itu? nggak baik kan adik, makanya Bapak Yohanes nulis surat untuk jemaat Kristen yang ada di luar Yerusalem itu, mau mengingatkan mereka, jangan sombong loh, kita itu harus mengasih sama. Kalau misalnya kamu lebih tahu, ya kamu harus kasih tahu orang lain juga. Jangan merasa diri kamu paling benar, jangan merendahkan orang lain, seperti itu adik-adik. Kalau misalnya nih karena pernah ngalamin adik-adik, ada teman Karina, dia tuh bisa jawab soal satu, soal matematika. Terus karena dia bisa jawab satu soal, dia merasa kayak, ih matematika mah gampang banget, aku tuh bisa semuanya. Kayak gitu adik-adik. Terus kalau teman-teman yang lain tanya, atau yang kita tanya, ini bener gak ya? Kayak gini caranya. Ih itu masalah, kamu gimana sih? Gitu aja gak bisa, aku dong nih kayak gini caranya. Kayak gitu adik-adik. Kan kita jadi gak enak ya adik-adik, terus itu juga bukan perbuatan baik kan adik-adik kalau misalnya sombong. Emang kalau sombong tuh apa akibatnya kak? Banyak loh adik-adik bisa dijoin teman-teman, jadinya gak punya teman lagi karena sombong. Nah terus kita tuh harus gimana? Sama seperti apa yang tadi Bapak Yohanes bilang adik-adik untuk... Saling mengasihi sesama kita, kita nggak boleh sombong. Kita harus bantuin teman kita. Jangan ngerendahin orang lain. Kalau misalnya orang lain itu nggak sama bisa dengan kita, kayak gitu, adik-adik. Nah. Karena Allah itu terang adik-adik yang tadi kita udah baca Allah itu terang Kita juga harus sama seperti Allah untuk selalu mengasihi Allah aja mengasihi umatnya, mengasihi kita anak-anaknya Masa kita nggak bisa sih ngasihin sesama kita, ya kan? Pasti bisa ya adik-adik ya? Nah tapi kalau sekarang tuh kak gimana sih caranya supaya kita tuh nggak sombong Aku kayaknya, aku kan enggak ketemu temen-temen Kak. Jadi, aku pasti enggak sombong dong. Eits, coba karena mau kasih tahu nih ya. Siapa? Ini kan lagi online kelas nih adik-adik. Semuanya pakai Zoom. Atau pakai Google Meeting. Nah, siapa yang kalau misalnya lagi online kelas. Terus misalnya ada temennya nih. Koneksinya jelek. Lagi loading terus. Terus tahu-tahu, baru awal belajar atau tahu karena koneksinya jelek, udah jauh banget materinya. Terus dia nanya ke, ke kalian, eh tadi Bu Guru bilang apa ya? Aku nggak denger soalnya koneksinya jelek kayak gitu. Eh nan, terus adik-adik malah bilang, ih gimana sih kamu HP-nya pasti nggak bagus ya? Kamu pakai kartu apa sih? Atau kamu pakai kamu gak pakai WiFi ya kayak aku di rumah? Siapa yang kayak gitu? Ayo ngaku. Mungkin adik-adik gak masuk gak, gak sengaja untuk bilang sombong, tapi adik-adik omongan adik-adik yang kayak gitu itu tuh nyakitin temen adik-adik loh secara tidak langsung. Kalau adik-adik di posisi kayak gitu enak gak adik-adik? Gak enak kan? Padahal kan kita cuma nanya ya, kita tuh mau minta penjelasan, kita mau minta jernih. Tapi dijawabnya malah kayak gitu, malah kita dijelek jelek-jelekin, kita malah direndahin. Kayak gitu adik-adik, jadi enggak enak kan? Nah, adik-adik, jadi karena mau kasih tahu nih, kalau misalnya lagi online, ini karena kita lagi online kelas ya adik-adik, karena kasih contoh untuk online kelas aja, Kalau misalnya contoh di luar, kan pasti adik-adik banyak. Contohnya gini adik-adik, sama seperti yang tadi karena bilang, kalau lagi online kelas, ada temennya yang mungkin koneksinya lambat atau tiba-tiba Keluar dari Zoom, kalian langsung bilang ke Bu Guru Ibu tadi si Ani itu keluar tolong invite lagi misalnya gitu Atau tolong di, tolong dikonfirmasi lagi supaya masuk kayak gitu Atau misalnya ada temennya yang nanya ke kalian Karena tadi tuh gak denger pas lagi ngejelasin Dia nanya, tadi Bu Guru bilang apa ya? Kalian jelasin lagi, oh tadi bu bilang ini, ini, ini, kayak gitu. Atau kalau misalnya nih teman adik-adik gak punya bukunya atau mungkin gak bisa cari gambar di Google atau gimana. Nah adik-adik coba kalau misalnya adik-adik bisa punya pulsa lebih atau mungkin adik-adik boleh fotoin buku adik-adik terus kirim ke teman adik-adik. Atau mungkin telepon temannya pakai Tapi izin dulu sama apa ya itu kan pulsanya mama sama papa Kalau udah izin dia bilang boleh Terus jelasin ke temennya Tadi yang dijelasin gue itu kayak gini gitu Jangan nanti temennya tanya PR Eh adik-adik malah kasih jawabannya Jangan kayak gitu adik-adik Jelasin aja caranya ini, ini, ini Kayak gitu Jangan kasih lihat jawabannya ya Terus jangan juga bilang Kalau misalnya Ih HP kamu ini banget sih jelek banget sih HP kamu mereknya apa kayak gitu Itu gak bagus adik-adik Itu gak baik sama sekali Semua HP itu bagus Cuma mungkin ada Yang bisa beli yang agak mahal Mungkin atau yang Biasa-biasa aja tapi kan yang penting Fungsinya bisa sama-sama dipakai Untuk online class adik-adik Nah Itu contoh Untuk tidak boleh sombong untuk saat ini adik-adik Karena kita lagi pandemi, gak bisa teman-teman Dan yang kita lakukan cuma online kelas aja di rumah karena cuma bisa kasih tahu Contoh nyata untuk tidak boleh sombong Untuk saat ini adik-adik ya Saat pandemi seperti ini Nah setelah ini karena mau kasih aktivitas untuk adik-adik Aktivitasnya apa? Aktivitasnya itu yang tadi udah kita baca di Alkitab Coba buka lagi satu Yohanes 2 ayat 10. Satu Yohanes 2 ayat 10. Bunyinya gini. Bahkan siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Nah nanti kita mau bikin kartu adik-adik. Kita mau bikin kartu terus tulis ayat alkitabnya di situ. Nanti ada penjelasan lebih detail lagi, lebih rinci lagi oleh Kadayu ya. Karena tunggu aktivitas adik-adik di grup WhatsApp PLKTA dan juga ingat adik-adik untuk selalu baik kepada sesama, kepada teman-teman. Gak cuma teman-teman adik-adik, ke mama papa, ke adik kakak juga ya, ke saudara-saudaranya juga. Kayak gitu adik-adik. Ingat aktivitasnya dilakukan dikerjain, terus dikumpulin di grup PA juga tidak boleh sombong dan selalu mengasihi sesama kita Selamat minggu adik-adik Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Dayu Hari ini kita mau melakukan aktivitas untuk kelas AK Nah, apa sih aktivitas hari ini? Aktivitas hari ini yaitu menulis ayat emas Ayatnya diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 10 yang berbunyi barang siapa mengasihi saudaranya ia tetap berada dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Nah, apa aja sih alat-alat yang dibutuhkan untuk menulisnya? Nah, yang pertama ada origami yang berwarna dan yang warna putih kayak gini. Terus kita butuh juga spidol berwarna. Terus ada gunting dan double tip. Nah, Pertama, kita nulis ayat emas yang tadi di origami yang putihnya ini kita tempel di origami yang berwarna. Nanti hasil akhirnya bakal jadi kayak gini ya. Nah, adik-adik jangan lupa untuk menuliskan nama adik-adik di origami yang di bawah ini. Atau kalau misalnya adik-adik pakai warna yang lain, boleh tetap di sini ya di kertas yang di bawahnya. Nah, setelah itu jangan lupa untuk dikirimkan ke grup WhatsApp atau KPA depok. Dia kakak-kakak tahu siapa aja sih yang ngerjain. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Nah, gimana adik-adik firman Tuhan ya? Bisa dimengerti kan? Jangan lupa ya kerjain aktivitas untuk hari ini. Dan jangan lupa juga untuk dikirimkan ke grup PA Shalom Depok. Kita sudah bernyanyi dan membaca Alkitab. Juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau memberikan persembahan ya adik-adik. Persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan disatukan dengan persembahan keluarga di rumah ya. Persembahan yang sudah dikumpulkan boleh dikirim ke kantor gereja dari hari Selasa sampai dengan Sabtu, dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Atau bisa juga ditransfer melalui barcode di sini ya. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan Warta PA. Warta PA yang pertama, kami seluruh pelayan pelkat PA Shalem Depok mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik layan maupun kakak-kakak -kak layan yang berulang tahun pada tanggal 8 Februari sampai dengan 14 Februari. Tuhan Yesus memberkati pertambahan usia adik-adik dan juga kakak-kakak -kak ya. Warta PA yang kedua, adik-adik diminta untuk menuliskan absensi kehadiran ibadah di kolom komentar di bawah ini. Gimana tuh contohnya, Kak? Contohnya... Oleh kelas 5 sudah beribadah. Kalau adik-adik kesulitan, boleh minta tolong sama pendamping adik-adik selama ibadah baik mama ataupun papa ataupun yang lain ya. Yang ketiga, mama, papa, opa, oma atau siapapun yang mendampingi adik-adik di dalam ibadah, jika memiliki kritik ataupun saran dalam ibadah ini, kami segenap kakak akan menerimanya dengan terbuka. Bisa melalui WhatsApp grup atau bisa juga mengisi link di bawah ini. Nantinya, kritik dan saran juga akan diterapkan di IHMPA selanjutnya. Portapel yang terakhir, kakak-kakak mau ingetin nih sama adik-adik dan juga mama dan papa, kalau minggu depan kita tetap akan beribadah bersama lagi di IHMPA Online Shalom Depok jam 7 pagi. Tetap di channel Youtube GPIB Shalom Depok ya. Wah kakak-kakak, -kak, sudah sampai nih kita di penghujung ibadah. Berarti ini saatnya untuk kita berpisah sama adik-adik. Gak apa-apa ya, semoga firman yang udah kita dengarkan dan juga puji-pujian yang sudah kita bawa kepada Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Nah, karena tadi kita udah di penghujung ibadah, kita mau angkat satu pujian lagi. Tapi sebelum itu kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi dari kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. kita udah dengerin firman Tuhan, kita udah memuji nama Tuhan, kita udah kasih persembahan juga. Saat ini kita mau menutup ibadah kita dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah sertai ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau berkati kami ya Tuhan untuk dapat melakukan aktivitas kami selanjutnya setelah ibadah ini. Ya Tuhan berkati kami untuk selalu mengasihi sesama kami, baik itu teman-teman kami, kakak, adik, papa, mama, ataupun siapapun yang kami temui ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur haleluya, Amin. Selamat minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah!